Oke okay, so guys balik lagi bareng gua dan bermulana Oke okay. okay, balik lagi bareng gua dan Dermolana di game Princess Connect Redive ya dan di sini uh, di ini kalau nggak salah ini ada Nah di sini ada semacam ini cuy apa first anniversary ya apa nih Oh ini maksudnya itu tuh ada youtuber bilong itu ketua -ke itu ke, uh, first anniversary eventnya apa nanti tuh ada kayak lari lari itu ya. Oke kayak gini cuy lari lari ju. ya kita coba dulu lah ya ini first anniversary nya kayak gimana tuh special login bonus ya landrussle cup yeah, anjay landosol cup periode januari 19 sampai februari 1 oke okay, siap kita restart ya kayak gimana <tuk> tuh Oh, pilih karakter Karakter siapa aja Siapa yang buhayin Ini kayaknya ini, Akino nih buhayin Oke, okay. lanjut Oh, batu juga Lompat batu Lompat Gimana aja? juara dua ya, gua nggak tahu lah. <laughs> Oke okay, kita sudah sampai di special anniversary gift ya. Terus ada limited karakter juga, Zuru Valentine ya Valentine. udah wow, Valentine aja cuy, Februari. Dan ada juga event story buat Valentine-nya ya, Rumble on Valentine Days. Oke, okay, dan gua lihat-lihat lagi nih ini banyak juga ya tujuh delapan tuh, gua kaget. Apa tuh? peratus Apa nih? Banyak juga sih. Ini dari oh Allah. Sa ini dari satu year anniversary semua year tuh. Busek, banyak bantosnya ini. <laughs> satu year anniversary semua cuy hadiah uh, semua oke okay, kita lanjutkan saja receive all wow jewelnya gamesnya kita mendapat 1900 ya oh itu tambahan tadi kita lari ya. oh itu berarti tiap hari kita lari oke okay, tanpa basa basi kita gacha buat si ini tadi Siapa namanya gua lupa Suzumi, Suzumi atau siapa nih? Oh, si Ya sejuru Buat sejuru ini bagus katanya buat uh, ini CB ya, land battle ya. Terus Buat Luna, Luna, apa namanya? Event Luna itu juga bagus katanya. Kita buang-buang di sini dulu ya, seperti biasa. Mudah-mudahan ada mikrofon hidup. Jangan sama kayak kemarin, ya. Multi yang pertama, apakah kita akan langsung mendapatkan beliau? Beliau? Woi! Udah, Langsung loh. Wah, parah nih anjir. The heck? You'll be safe if behind me Oh, kak Jun Kaget loh, cuy Kaget loh Main keren juga Harus kaget Oke, yang kedua Apakah kita akan dapat lagi? oke okay, let's go oke okay. tidak ada yang skip skip ya? skip kan mungkin gua 50 atau 70 aja mungkin ya? gua pengen juga buat apa namanya mui sama si siapa namanya ini yang ke multi ke tiga puluh. An lah satu. ayolah, lah, ayo lah, komen, komen, komen. Lagi lah bang, lagi lagi, lagi lagi. Tak keluar dulu mungkin, terus masuk lagi. Oke, okay, pada saat dia kubi. Masih bisa dapat kayaknya ini Oke, okay, satu lagi. Miris sekali itu. Ah, ampas ya. 300, 300 kali 15 itu 15 kali 3 5 1 harus empat puluh buat tiga ratus ini Joy. buat tadi tiga puluh lebih enggak bisa oke lanjut kembali Oh ya untuk di ini ini supporter supporter dan supporter apa namanya buat kritikal ya buat kritikal jadi ini sangat bagus sekali juyai misalkan kalian punya apa namanya itu jadi double dimiknya itu oke lanjut eh. ayo please lah ah malah yang di <tipas> mana Ini udah first anniversary, ini udah tahun baru. kayak gimana? Dua kali lagi cukup, cukup, cukup, Wah cukup, seru cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, ya, cukup, cukup, cukup, cukup, cukup, Oke, okay. ini gua sampai nomor sepuluh kali. Gua Hmm, ini hmm. hmm. hmm. Satu kali lagi kan ya satu kali lagi lah ya. Nomor lagi itu ya, nomor nomor. Wow nggak usah lah, nggak jadi nomor lagi Nomor lagi lah nawar lagi, lagi, ya nomor nah, nomor, ya. sampai 10 kali. Dua kali lagi nih. Hmm, mantap, agak dikasih. Uh, muncul aja. Muncul aja. Apa ini? Mudah-mudahan jangan dupe ya. Ayo lah. beri lah Ya. Ya. Yeah. ini satu kali lagi ini yang terakhir ya yang terakhir karena game gua terbatas oke let's go apa ini juga wow banyak juga bintang juga eh bintang dua ayo bro apa nih bro plus jangan red off red up red up apakah red up itu nyata jom sebang <SILENCIO> set memang Oke okay, thanks yang sudah nonton video ini Jangan lupa diberi like dan subscribe juga Channel ini supaya tidak Ketinggalan untuk video-video lainnya Dan oke okay, Gue Dendremelona undur diri Sampai jumpa di gacha berikutnya Ya mungkin kita gacha mimi Atau bis itu kita lanjut ke gacha Si siren summer ya siren ya. dah Sampai jumpa ya bye bye Parah ini.